Pemandangan pantai merupakan hal istimewa untuk dinikmati siapa saja. Gambaran lukisan alam ini membuat penat dan rasa jenuh menjadi hilang. Maka tak salah jika banyak yang memutuskan untuk pergi berwisata, ke pantai saat liburan datang. Wisata ini bukan hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa. Anak-anak pun bisa pula diajak menikmati semua keindahannya untuk membuat mereka belajar dan mengenal keindahan yang tersaji di alam ini. Berikut kita akan melihat keindahan 8 pantai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertama, Pantai Kilang Mandiri Pantai Manggar Oh, oh, 3. Pantai Lamaru Keempat pantai ambala. Oh, oh, oh. 5. Pantai Monumen Perjuangan Rakyat, Monperang Kemala. CEMARA KAMPUNG NELAYAN Ayung